Sebelum saya melanjutkan dari inti daripada Muharram ini, saya mau tanya kemarin ada corona katanya, nona corona katanya, ada corona nya berapa lama kemarin? Setahun dua tahun, tiga deh tiga, dua tahun, nikmat atau enggak? Nikmat atau enggak? Saya mau tanya yang ibu, ibu biasanya senang kalau corona ini sering-sering sama bapak, sering kemana-mana dengan suami, ibu, ibu, selama dua tahun ngelihat muka bapak senang, senang nggak? Mungkin di sini yang laki-laki suami ada yang kerjanya di luar kota, betul? Ibu sering ya Allah, minta sama Allah ya Allah jaga suami saya. Dikembalikan lagi ke ibu, tuh jaga suaminya sendiri. Tapi subhanallah, ada pelajaran berharga dari Corona. Corona ini membangkitkan ke hamba yang ibadah kepada Allah. Saya ngomong Jakarta, saya enggak ngomong Bangkalan pun boleh, boleh ya. Walaupun akhirnya ke sini-sini juga saat kemarin Corona yang dulunya enggak mau pernah masuk masjid yang enggak mau sholat subuh yang enggak pernah duduk dekat ulama yang enggak mau baca Qur'an Alhamdulillah begitu masjid ditutup berbondong-bondong orang teriak suruh buka masjid betul enggak? di Jakarta betul-betul ditutup enggak boleh masjid dibuka tapi Alhamdulillah mudah-mudahan pangkalan pun terbuka terus insya Allah. Ada manfaat corona kemarin. Ternyata kita tu ngebutuhkan Allah. Kita butuh luar biasa kepada Allah. Tapi saat dimana Allah berikan ujian kepada hambanya, musibah kepada hambanya, enggak mungkin. Kalau di balik itu enggak ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Rezeki berhenti atau masih lancar rezeki saat corona. Lancar atau berhenti. Ibu enggak percaya saya kalau bilang lancar nggak percaya Biasanya kalau perempuan urusan begitu Corona uang dikit kurang nah, ah ini marahnya hampir setiap 24 jam Saya cuma mau kasih amalan sama bapak Kalau ada istri yang sering marah-marah bacain surat Ayat kursi Ibu betul Betul, betul, bapak. betul bapak Kenapa saat istri marah-marah itu Hatinya sedang didudukin sama syaitan Bacain ayat kursi Sir aja sir jangan dibaca Kencang-kencang jangan bisa rusak rumah tangga Baca dalam hati Habib makin jadi babe, Makin marah yang namanya setan dibacain ayat kursi Ya pasti ngamuk, ngamuk. Tapi subhanallah begitu corona datang yang bilang rezekinya kurang, nih coba sarapan berhenti nggak? Makan siang? Masih makan masih? Sore masih nyemil singkong, ubi, roti masih? Malam masih makan? Malam tengah malam masih nyemil Indomie masih? Kurangnya di mana yang Allah kasih coba? Cuman satu kita nih sebagai hamba cuman satu kurang syukur. Dan tidak pernah syukur sama Allah Syuf, di dalam surat Ar-Rahman Dalam surat Ar-Rahman Kita ditegur satu ayat puluhan kali diulang oleh Allah Fabi Fabi'ayyi ala'irrabbikumatukan Nikmat yang mana yang kalian dustakan Wahai hambaku Satu ayat diulang puluhan kali Biar apa? Biar kita itu pakai fikiran Bahawa Allah bukan zat yang maha buruk tapi Allah membalikkan hati kita. Ayo, mau ke kita itu? Banyak peristiwa ini, yuk kita ambil contoh dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sabar, manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita enggak seberapa ujian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak seberapa dengan apa yang kita makan hari ini, besok kita masih bisa makan. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, Nabi pulang di pagi hari bertanya kepada istri yang saleha. Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan di pagi ini? Jawaban seorang istri, Ya Rasulullah. Dapur sudah dua minggu tidak mengeluarkan asap. Saya nggak kebayang kalau istrinya orang pangkalan bun. Bukan itu pasti jawabannya. Ada nggak yang saya bisa makan pagi ini? Boro-boro hmm, kemarin juga nggak pernah ngasih uang. uang. Jawaban beda. Ini istri Saleha seorang Siti Aisyah radhiyallahu anha warohmatuhu. Beliau menyatakan ya Rasulullah dua minggu sudah tidak lagi pernah dapur ini mengeluarkan asap. Di bagian riwayat yang lain ada yang satu bulan. Kita nggak kebayang Nabi saw. Tapi alhamdulillah kita enggak pernah kelaparan. Kita enggak pernah ngerasakan susah. Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, izinkan aku di hari ini untuk berpuasa kepada Allah." Seorang istri menjawab, "Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, izinkan aku juga untuk berpuasa di hari ini." Ini pasangan suami istri yang mendapat keridoan dari Allah. Sekarang, bagaimana satu contoh yang diberikan oleh Nabi di dalam rumah tangga? Insyaallah, kita bisa menjalankan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan rumah tangga tidak bisa didasari dengan hawa nafsu, melainkan dengan iman kepada Allah. Saat beliau dalam keadaan hajrahnya dari Mekah ke Madinah, disambut dengan begitu dahsyat oleh kaum Ansar. Lihat kecintaan kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW disanjung Nabi. Dipeluk Nabi. Dua anak yatim datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi melepaskan untaknya. Untuk menjalankan di mana Allah akan mengizinkan unta ini untuk duduk. Untuk dibangunkan masjid. Dan satu lagi untuk dibangunkan rumah Nabi Muhammad SAW. Dan di mana Nabi untuk istirahat di hari itu. Dua anak yatim ini, unta tersebut duduk di tanah dua anak yatim ini. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, siapa pemilik tanah ini? Dua kakak beradik menunjuk tangan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kami ya Rasulullah, engkau izinkan tempat ini untuk dibangun masjid, ya Rasulullah, aku hadiahkan dan aku wakafkan untukmu ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia yang selalu menerima, menerima, menerima. Dipanggil sena Abu Bakar, dipanggil sena Uthman, kumpulkan uang yang ada dari kamu. Kau muhajirin bayar tanah ini untuk siapa? Untuk dua anak yatim ini Sallu alaihi Nabi Muhammad Nabi bukan orang yang sembarangan untuk mengambil hak orang lain Dan saat itu diterima uang oleh dua anak yatim ini Dikembalikan oleh Rasulullah Ya Rasulullah aku ikhlas jika engkau mengizinkan Aku wakafkan tanah ini Nabi terima uangnya untuk membangun daripada masjid tersebut Sampai detik ini Pahalanya sampai ke dua anak yatim tersebut Sallu alaihi Nabi Muhammad Cara Nabi saw bukan membahagiakan manusia di dunia, tapi membahagiakan kita kelak nanti di akhirat kiamah. Amin ya rabbal. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad saw gurau bercerita, duduk bersama para muhajirin dan ansar. Mereka yang berbondong-bondong Ingin dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Saat panen kurma Nabi menyingkirkan daripada kurma Kurma yang turang bagusnya Yang bagus-bagusnya dibagikan kepada muhajirin dan ansar Yang gak enak dikemanain Habib Yang gak enak Saking gak enaknya ini kurma Kerasnya luar biasa Dicelup di air malam Dimakan pagi Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Yang enaknya dibagikan Yang gak enak untuk Nabi dan keluarganya ini perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, jawab jujur. Kita kalau dapat makanan enak, buat sendiri apa kita bagi orang? Buat sendiri apa kita bagi orang? Beda kita dengan Nabi SAW. Makanya Nabi enggak turun di pangkalan bun. Nabi Muhammad SAW, Nabi, Nabi yang memilih. Nabi yang penuh dengan kasih sayang lebih baik, dia yang lapar dibanding umat yang lapar. Ini tanda syukurnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa demi peristiwa saya akan sampaikan tatkala Sena Umar ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi dalam keadaan salat terdengar suara gemertak, setelah selesai ditanya oleh Sena Umar, "Ya Rasulullah, apakah kau sakit?" "Ya Rasulullah, tidak, wahai Umar, aku sehat." Afiyah. Lalu aku mendengar ada suara gemertak dari jasadmu ya Rasulullah Seperti tulang beradu dengan tulang Oh itu yang kau dengar wahai Umar Dibukalah kain Nabi Muhammad SAW Dikeluarkan satu batu Batu demi batu dikeluarkan dari pinggang Nabi Muhammad SAW Ahlil Arab tahu Tatkala batu yang mengganjal perut Maka satu batu satu hari Nabi tidak makan Keluar sampai tujuh batu. Menangis Sina Umar ibn Khattab radiyallahu anwaradahu. Dan beliau mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak berbicara kepada kami bahawa engkau belum makan Ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi yang penuh kesabaran. Dengan syukurnya dia kepada Allah. Nabi hanya mengatakan Ya Umar jika aku ingin sesuatu maka aku minta kepada Allah. Apa yang membuatmu sampai engkau menahan lapar tujuh hari ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad SAW Aku takut, tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan dalam tujuh hari tidak makan Aku tidak dapat merasakan perihnya perut mereka Maka itu akan menjadi ganjalanku kelak di Yomil kiamah. Alhamdulillah sampai detik ini Tujuh hari, tujuh malam nggak pernah kita nggak makan semua dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Semua kesusahan di dalam hidup kita enggak pernah kita rasakan. Ini baru beban di dalam rumah tangga mungkin. Tapi Nabi SAW lagja aku merasul min anfusikum azizun alihimah anitum harisun alikum bil muaminin raufur rahim Nabi SAW Benar dari kalangan manusia seperti kita Namun beban umatnya Dipikul oleh Nabi Muhammad SAW Yang dari tadi saya sampaikan Yang Al-Fajr sampaikan di malam yang penuh keberkahan ini Coba kita berfikir Bagaimana susahnya Nabi Muhammad SAW Nabi yang namanya tertempel dengan nama Allah Nabi yang selalu bergandengan namanya dengan nama Allah Beliau tahu Tanda di mana kebesaran Allah tidak lain dan tidak bukan. Hanya satu setiap hamba. Shuk. Allah. Buat para pemudi. Ini buat yang perempuan khususnya. Kalau di sini panggil perempuan apa Habib? Kalau di Jawa kan neng. Hah? Galuh. Neng boleh neng. Haa? Acil. Acil. Kayaknya saya lagi dijorokin sama Habib Ali ini. Buat para pemudinya, udah tuh paling aman tuh Habib. Kita ngomong pemudi itu udah paling aman sudah. Buat para pemudinya, jangan setangkai bunga kalian Ridho untuk orang lain, untuk menjamah badan kalian. Hanya sekat tangkai bunga, gampang untuk menyatakan cinta dan diterima daripada cinta satu. Tangkai bunga ini akhir zaman. Ayuh hal Perempuan sekarang kalau dikasih mawar tuh senyum-senyum. Saya mau tanya, bapak, abang, jawab yang jujur. Yang dikasih bunga yang mati apa yang hidup? Dijawab jujur. Yang dikasih bunga yang mati apa yang hidup? Secara nggak langsung Pemudi itu lagi disumpahin cepat mati Dan kalau ada para pemuda yang datang kepada pemudi Neng A'a I love you Jangan senyum Neng Marah A, maaf, harga diri saya bukan dihitung dari I love you, tapi harga diri saya dihitung dari gobil tu. Itu yang luar biasa sallu Nabi Muhammad. Yang pemuda ngomong lagi, Bib sekarang saya mau nikah muda-muda, Bib. Ini tahun 1444 Hijriah, saya masih sendirian, Bib. Yaitu derita masing-masing. Kadang maaf Kiai ya, Habib, maaf, maaf. Kadang orang datang minta air sama kita, Habib. Habib, kalau minta air, didoain iman saya kadang naik turun. Ada doanya, ya mugalibal gulupe, sabit kelvi, meledih nih. Ada, Habib, saya sakit, hati saya agak sedikit galau. Ada doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil gulupe, wadawaiha, waaf dani, wajifaiha, ilahi. Ada doanya, kalau yang bingung, ada anak muda datang minta air, Habib, tolong doakan biar cepat dapat jodoh. Saya tanya, A, abang, abang, kerja belum? Ya, belum. belum. Kalau belum kerja, perempuan nggak bakal mau. Kalau laki-laki, kerja kayak duit dijejerin di pinggang, perempuan mana pasti bakal mau karena perempuan kodratnya matre, Bang. loh nggak terima? Nggak terima, perempuan nggak matre. Orang pangkalan bun perempuan, nggak matre. Istiqomah di dalam kematriannya dong <SILENCIO> Kalau perempuan matre wajar bang Karena cantiknya butuh modal <SILENCIO> Betul <SILENCIO> Tapi dipakai dandannya buat siapa? Hmm boro-boro <SILENCIO> Emang buat suami pak <SILENCIO> Ngimpi ibu kali yang namanya perempuan matre, kodrat setiap perempuan itu cantik itu butuh modal. Iya kan? Lain kali kalau ada laki-laki bilang ini wanitanya matre. Jawabin, emang dasar aja kamu yang kere. Saya ngasih sedikit-sedikit aja biar Pangkalan Bun kangen sama saya. Insya Allah bulan maulid mundang lagi Deg-degan Habib Tadi katanya biar Habib balik lagi Suruh minumin air laut Dipikir saya ikan hiu kali Masya Allah Ya minimal kan jajalin deh Anak siapakah gitu kan Bisa sering balik Promosi Habib promosi Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maafin ya. Saya kalau ceramah begini, suka nggak suka, ya udah begini. Habis ini kita ketawa senang-senang, insya Allah antara ditutup dengan tangisan air mata yang keluar, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngomong masalah dunia, kadang ada yang bilang bip emang benar, 1500 tahun, hijriahnya 1500 tahun, kok tawan dia daripada Nabi. Tugas kita apa? Ibadah. Ibadah. Gak ada lain. Cuman ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Lewat Nabi Muhammad SAW. Tugasnya manusia. Tugasnya seorang hamba. Ibadah. Sujud sama Allah. Mau. Maaf ya. Maaf, maaf. Mau sekalian. Mau bajingankah. Mau seorang penjahatkah. Mau yang bagaimanapun Salat. Imam Syafi'i anhu beliau mengatakan. Didatangi oleh satu. Satu daripada murid beliau, Imam Syafi'i, wahai Imam, wahai guruku Di antara kedua ini orang, mana yang lebih baik? Yang pertama, orang ini ibadah, tapi nggak baik kelakuannya Ada satu lagi orang nggak ibadah, tapi kelakuannya baik Di antara kedua ini, mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, dua-duanya baik Dua-duanya baik, kok bisa? Kata, guru, kata muridnya, kok bisa? Yang ibadah belum berkelakuan baik Mudah-mudahan Allah berikan hidayah Karena ibadahnya Sehingga dia menjadi orang yang baik Ada orang yang belum ibadah Tapi berkelakuan baik Karena kelakuan baiknya Insya Allah Allah berikan hidayah Menjadi orang yang ibadah kepada Allah Amin ya Rabbah. Yang bahaya yang ketiga Kata Imam Syafi'i Dua ini aman Sudah jawabannya Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i Murid tanya lagi, Imam Syafi'i, wahai yang ketiga ini apa? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri Ini yang paling bahaya, melihat orang pakai tato, mm, maling maling maling maling Gak bisa kita dengan pukul rata seperti itu, rambut gondrong Begitu rambut gondrong anting panjang sampai sebahu Kadang kalau jalan sampai miring Jangan dipandang itu orang pastinya dia masuk neraka saya yang berdiri di saat ini Mungkin hari ini saya menyampaikan ilmu Mungkin yang dengar di luar sana Yang gak masuk di dalam masjid ini Allah turunkan Dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Kan saya bisa ke bawah Begitu saya masuk ke dalam neraka Insya Allah orang pangkalan pun Tolong pandang muka saya nih. Tolong dilihat benar-benar Sudah direkam belum? Sudah direkam belum? Kalau besok di akhirat di Yomil kiamah. Ada orang yang sliding tackle saya. Nyemplung saya ke dalam neraka. Saya harapan orang pangkalan bun yang bisa ngasih syafaat kepada saya. Amin ya Rabbal. lihat tuh. Uh, nih Habib yang hidungnya mancung nih. Lah kalau hidung mancung kan bukan fitnah. Betul kan? Masa yang pesek saya bilang mancung. Tapi kalau saya ngomongin hidung saya paling menang, Pak. Menang luar biasa. Saya lagi nggak kebayang, kemarin lagi corona pakai masker, betul ya? Betul ya. Betul ya? Betul ya. Saya cuman kepikiran yang pesek, Pak. Kesiksa luar biasa. Kita yang mancung aja ngap-ngapan. Kebayang yang pesek dong. Udah pakai masker diikat belakangnya sampai meletet ini hidungnya. Subhanallah, tapi alhamdulillah corona diangkat oleh Allah. Alhamdulillah. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Setelah dengan kesabaran Nabi Dengan karena syukurnya Yang ketiga Lihat bukti Nabi seorang hamba Yang ibadah kepada Allah SWT. Baik pagi, malam, siang Semua waktunya untuk ibadah kepada Allah Makanya kita dibeda dengan Nabi Beda apa sama? Beda apa sama? Kalau di dalam Al-Quran Nabi akan datang Suatu saat nanti ada Nabi yang datang Dari golongan kalian wahai manusia Betul Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad manusia apa bukan manusia apa bukan manusia tapi beda dengan kita kita punya waktu 24 jam betul Nabi punya waktu berapa 24 jam Nabi punya waktu kalau Nabi 23 jam dipakai ibadah satu jam dibagi makan tidur senda gurau, ngobrol satu jam itu dibagi-bagi kalau kita 23 jam lalai Kepada Allah Satu jam kita lupa sama Allah Betul apa betul Kita nggak nutup kemungkinan Kita mau dibilang ibadah kita serius Bohong Udah nggak ada salatnya yang nggak ada Padahal kita udah di dalam Takbiratul ikhram. Inna salati Wanusuki Wa mamati Lillah Dusta Bohong Bismillahirrahmanirrahim alamin Kunci motor ingat Betul apa betul? Belum pakai bedak ingat Semua urusan dunia masuk ke dalam pikiran Sampai masuknya ke dalam hati Kira-kira yang begini dapat sholat husu atau enggak? Dapat sholat husu atau enggak? Kalau orang sholat nggak khusyuk kira-kira sholatnya diterima atau enggak? Jawab dong Oi. Jawab Diterima apa enggak Kalau saya bilang mah diterima Saya hakul yakin Wallahi Setiap orang yang beribadah kepada Allah Walaupun fikirannya kemana Hatinya kemana Karena di dalam salat wajib Tertempel sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kalau kita terhitung cuman rukun Enggak akan ada salat kita yang diterima oleh Allah Karena di dalamnya ada sunnah maka itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah amin ya robbar makanya ayuhal hal kalau lagi salat yang sunnahnya dibawa jangan ditinggalin jangan cuman baca Subhan roblimi tiga kali masa nggak ada waktunya cuman sekedar Subhan ala tiga kali nggak ada waktunya cuman angkat tangan setelah ittial Allah Allahudah nggak ada waktunya Ayo, rebut sunnah yang ada di dalam sholat wajib Karena itulah nilai kita kelak di Yomil Qiyamah Sholat kita dua rakaat, sholat kita tiga atau empat rakaat Bukan berarti semua sholat kita pasti diterima dalam rakaat Mungkin Bismillahirrahmanirrahimnya aja yang diterima sama Allah. Mungkin cuman Allahu Akbar itu yang khusyuk Sisanya semua nggak ada yang diterima Tapi karena tertempel sunnah Insya Allah semua diterima oleh Allah Amin ya Rabbal Ibadah yang diajarkan Nabi banyak Orang mau kaya raya Ada ibadahnya Salat du, sholat du duha. Apa kata Nabi Orang yang salat duhanya dua rokaat Berarti dia tergolong Orang-orang yang bakhil Mau kaya kok dua rokaat Empat Enam Delapan Sepuluh Dua belas Jaminan pasti akan jadi orang kaya raya Amin gitu Hah, Amin aja kudu disuruh dulu Setelah sholat duha, lihat doanya apa? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas. turunkan Yang jauh. Yang di bawah tanah. Allah kita paksa untuk memberikan rezeki kepada kita. Betul nggak? Setelah itu diajarin lagi oleh Nabi, baca surat Waqi'ah, bib saya udah baca surat Waqi'ah 40 kali balik. Sholat udah ampe 20 kali rakaat sholat duha. Rezeki belum kunjung datang Baca surat Muhammad Sudah baca Bip surat Muhammad Baca lagi surat Ibrahim Sudah dibaca juga Bip Baca Yasin sama Al-Muluk Sudah Habib berkali-kali balik Masih belum datang juga rezeki Baca surat Tanah Sahwala Baca surat Tanah Juhal InsyaAllah rezeki melimpah ruak Wasilah itu namanya wasi, wasilah di besok jangan pada jual tanah ya. Cara Allah ini macam-macam ibu bapak yang nggak mungkin di otak kita mungkin bagi Allah, buat kita mungkin Allah bisa jadi nggak mungkin mati-matika Allah kita nggak bakal bisa hitung pak. Saya jujur, saya mau cerita sedikit masalah corona kemarin kehidupan saya mau dengar apa nggak? Giliran gue susah lo mau dengar? Corona kemarin. Jadwal nggak ada, semua batal, pusing pala saya, <laughs> mobil ditalik ricing, kontrakan nunggak, tiap hari pikiran aja Ngeliat istri ya Allah, Ngeliat anak ya Allah, tapi alhamdulillah saya berat badan naik 19 kilo, ada untungnya nggak? Ada untungnya nggak? Saya sebelum corona, saya bilang sama Habib Guresh, kita doakan guru kami, Al-Habib Guresh Baharun, Allah panjangkan umur, sehat, afiah. Ini guru luar biasa. Saya dapat ilmu banyak, tapi nggak ada di kitab. Gak pernah ada di kitab. Satu nih, satu riwayat, saya pernah jalan beliau. Beliau yang bawa mobil, saya duduk samping beliau. Beliau diam dari keluar pesantren, kurang lebih 15 kilo, diam aja Habib. Yang namanya murid kan gak berani Nanya Habib kenapa gak berani Urusan tongkat sampai jidat Ini di adabul insan harus nih Ta'lim muta'alim juga begitu Kalau guru gak ajak ngomong Jangan ngomong kalau anak sekarang kan beda Murid nyerocos aja Tanya Habib Tanya ulama yang lain Satu tanya satu jawab banyak lagi Ditusuk aja gurunya kan kesian Lihat gurunya tuh Lihat Habib Ali Enggak gemuk-gemuk akhirnya. Pertanyaan demi pertanyaan. Bahaya. Saya tanya Habib. Ngomong sama saya. Saya duduk, gak berani nyender. Saya duduk agak ke depan. Saya pangku tasnya beliau. Senderan ki, katanya beliau. Saya sender, alhamdulillah. Pegel juga belakang kan? 15 kilo Habib. Alhamdulillah, sender. Endi tahu, kenapa dari tadi Anda diam aja? Enggak tahu, Habib. 50% isi kepala anak anak konsen ke depan jalan karena dia yang menyetir karena Habib yang nyetir 50% lagi anak fikirin pondok anak fikirin bagaimana majelis anak fikirin bagaimana keluarga saya fikirin lagi bagaimana kehidupan kelak kiamat saya dan beserta keluarga kita pernah mikir ke situ pernah nggak usah dijawab hati aja yang ngomong kalau dijawab mah malu Yang namanya murid pengen selalu bikin senang guru Yaudah Habib kalau gitu Habib butuh refreshing Kalau zaman sekarang mah bilang harus healing Yuk Habib kita healing yuk Habib suka lautan atau suka gunung Beliau kesejum sama saya Ayo Habib pilih mau yang mana Anda nggak butuh refreshing Rifqi Anda butuh taufik, hidayah dari Allah Pernyataan seorang guru Yang akan diajak gembira oleh seorang muridnya Tapi semua hati dan pikirannya Dikembalikan kepada Allah Orang yang mendapatkan taufik dan hidayah Ini akan diberikan ketenangan bahir wa batin. Kehidupan akan ditenangkan Tatkala saat kemarin saya corona Alhamdulillah rezeki gak ada yang datang sama sekali Kecuali murid pada datang Alhamdulillah jamaah Yang bawa cabe 2 kilo ada yang bawa kalau Jawa Barat di tempat saya sayuran banyak pak banyak makanya pindah ke kuningan dah. Yang bawa tomat, ada yang bawa kentang, yang bawa beras ada tapi kalau di sini ulamanya pada dibawain kagak. Enggak. Giliran datang jamaah, Habib, Ustadz, doakan saya, semoga sukses. Udah sukses malu lupa ada yang ngasih sesuatu ada Tapi saya jujur Pak, Bu Saya pernah pesimis di hadapan Allah Karena keadaan saat itu memang cukup luar biasa Saya harus diangkat lambung saat itu Mamah saya ada masalah di syaraf sama di urat Berarti dua orang ini harus mengeluarkan biaya cukup besar Saya sholat saya minta sama Allah kok nggak dikasih-kasih saya bilang dalam hati, mungkin ini dosa saya Saat saya berpikir ini dosa saya setan masuk ke pikiran Udah, setiap sholat gak usah doa mau oh, ngapain? Percuma, doa juga gak bakal dikabulin lah orang corona Percuma Setiap doa gak bakal, jadwal datang, gak mungkin Saya mikir lagi Iya juga, selesai sholat saya gak pernah doa Setan menang tuh hari Satu kosong Gak pernah doa, selesai sholat at selesai Jalan saya, Allah lantas jalan Orang doa saya nggak dikabul, kabulin Hari itu mobil saya ditarik Mulai itu hari saya nggak pernah doa sama Allah Tanggal 11 Maret inget banget saya Karena collab, inget <gulau> Kalau senang pasti nggak bakal inget tanggalnya Saat lagi susah tanggal 11 Maret Ditarik mobilnya Tanggal 11 itu juga saya nggak pernah doa sama Allah tapi ini jangan dicontoh ya jangan. Uh kalau dicontoh mungkin kalau kita Anda nggak berpikir aja begitu saya nggak doa dicabut umur kan soal khatimah. Jangan dicoba-coba ini jangan dicoba-coba. Don't try this at home. Kalau orang pangkalan bun bilang mah begitu, begitu Subhanallah. Saya ditelepon lagi sama Habib. Ki, sehat nggak Habib? Apa yang bikin nggak sehat? Pusing Habib. Coba minumin ini bukan obat Habib. Terus apa? Fulus Habib. Ngomong apa? Fulus Habib. Kenapa fulus? Bukah Habib? Habis sudah sudah nggak ada hancur-hancur sudah hancur-hancur. Allah kenapa begini sibuk sama eh jangan salahin Allah. Salahin diri kita kata Habib. Ente dari kemarin sebelum corona ente dikasih limpah ruah rezeki alhamdulillah coba sekarang baru dikasih stop sedikit ente begini Iya juga sih Anda mau ngasih buat ente mau nggak alhamdulillah duit nih Ana bilang <tuk> <tuk> emang dasar murid kurang ajar kan ya guru masih mau diperes sama kita tuh ah, ini kayaknya mau dikasih nih eh Subhanallah cuman dikasih amalan <tuk> ha, ha, Bib, Rifqi lagi stop doa Kenapa Sombong sekali Ntiki Tuh jawaban guru tuh Sombong kita gak pernah doa dibilang sombong Ya bis gimana kita berdoa gak pernah dikasih Nih baca nih Mau amalan pelunas hutang mau? Wow. Kelihatan sih mukanya <laughs> Mau amalan pelunas hutang mau nggak? Bayar nah, Itu amaliyah yang paling benar loh ada utang Ya eh, udah selesai Saya mau ngasih ijazah sholawat mau Mau nggak? Beliran duit aja mau dah. Saya baca ntar lanjutin ya Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Saya baca satu, ikutin saya Ntar saya baca lanjutannya, ikutin lagi Boleh? Ya Rabbi salli ala Muhammad Waftah minal khairi mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya waftah khairi ya muhammad habib gures ijazahkan saya shalawat ini Sebagaimana kami diijazakan oleh guru-guru kami. Maka salawat ini kami ijazakan pula kepada antum semua. Dibacanya kapan? Dip? Rifkitanya. Bacanya asar 10, subuh 10. Oh baik. Dibacalah. Tetap dalam hati masih pesimis. Doanya ajaib bertahun-tahun kurang dikabulin. Apalagi yang cuma 10-10. Kan begitu logika seorang manusia. Begitu saya amalin, satu hari, dua hari, tanggal 12 saya amalin 12, 13, 14 sampai akhir belum kunjung datang rezekinya Sabar, tapi tetap saya baca terus Saya baca saya yakin, ini wasilah dari guru Nggak mungkin kalau nggak ada sebab sanatnya Saya minta terus kepada Allah Subhanallah, tanggal 1 April ada anak laki-laki umur 25 tahun Muda apa tua? 25 tahun datang ke rumah saya, assalamualaikum, Habib, Waalaikumsalam Habib sehat, sehat, alhamdulillah, Habib, mobil kemana? Ya, ini anak ledek Nggak tahu orang emosi dia. Ditarik leasing anda bilang gitu? Oh, emang mau ganti apa? Dikurang ajar lagi. Orang ditarik leasing berarti nggak punya duit. Ditanya mau ganti apa, katanya. Enggak, enggak punya duit saya bilang gitu Saya ajak duduk masuk ke dalam Bip, numpang makan Memang tamu kurang ngajar <laughs> Sediain makanan, alhamdulillah tuh duit tinggal cuman ada 800 ribu tuh hari 800 ribu saya beliin makanan kurang lebih 650 Mudah-mudahan orang yang nonton bisa kembaliin <laughs> Begitu selesai makan, teman-temannya ditelepon pak bu dia telepon teman-temannya, sini saya lagi di tempatnya Habib, sini Habib kopinya enak banget, datanglah dua belas orang. Allahu Akbar. Saya baca ini ijazah kok bukan senang, makin menderita. Setelah kumpul semua ngopi sambil minum-minum, Habib, Habib kalau ada rezeki ini, kalau ada rezeki Habib mau ganti apa? Ya kalau ada rezeki mah Fortuner John. Habib mulai songong. Jadi kan tadi murid yang kurang ajar, sekarang gurunya dong. Mau ganti fortuner yang tahun berapa? Yang tahun 2015 aja yang harga-harga murahan. Saya bilang, kalau yang harga tahun-tahun sekarang, masih saya nggak berani Ngebungnya duit. Besok ada waktu nggak, Habib? Kita ke Cirebon yuk, Kita makan. Oh ayu. Kalau makan mah gue sering dalam hati saya. Mobil-mobil saya butuh mobil. Saya berangkat ke Cirebon besok paginya. Makan di rumahnya beliau. Datanglah satu makhluk manusia. Anam namanya. Nih orangnya masih hidup. Nih saya jadiin driver dia sekarang. Sekarang dia naik pesawat. Dia yang sekarang driverin pesawat saya. Ini makhluk datang pak bawa mobil. Saya lagi liatin ya anak bawa mobil siapa? Begitu turun ngasihin STNK, BPKB sama kunci. Kasih ke saya. Saya nggak beli mobil. Mobil harga 2017 kan puyeng. Ini duit dari mana saya bayarnya? Ini kali yang beli saya bilang saya unjukin yang anak yang umur 25 tahun itu namanya Jono. Tuh, ngedenger namanya ketawa. Saya kasih kasih ke Jono. Saya bilang begitu dikasih lagi. Enggak, Habib, itu emang buat Habib enggak John saya bingung bayarnya saya bilang itu tahu jawabannya apa Habib ini saya hadiahin buat Habib Salamualaikum Muhammad mudah-mudahan yang jamaah sayang sama gurunya Allah buka pintu rezeki yang berkah saya Tahdudan binimah ini anak sekarang yang punya Maluku FC sepak bola dia yang punya tuh presidennya dia lagi ngebangun pabrik Anak umur 25 tahun Luar biasa Rezekinya berkah Satu kuncinya Cuman taat sama orang tua Melimpah ruah rezekinya Karena orang tua Bukan karena amalannya Ibunya meninggal ada di gendongan Bapaknya betul-betul dikasih sayang Yang lebih dari beliau Semua karena orang tua Allah angkat derajat anak tersebut Jadi jangan main-main sama orang tua Pak, bu nih jangan main-main kalau sudah durhaka sama orang tua, siap-siap, siap-siap, nggak siap, siap, akan pernah ada keberkahan di ujung mata kita. Nggak akan seorang wali min awliya sekalipun tidak akan menjabat seorang wali menjadi anak yang soleh jika mereka durhaka kepada orang tua. Taruh orang tua kita di atas kepala kita, jangan buang jauh-jauh orang tua kita, jangan ngerasa kita sudah selesai, kita sudah menikah. Suami lebih sayang ke istri dibanding orang tua Ingat seorang istri memang hak seorang suami Tapi seorang suami tetap haknya kepada orang tuanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Saya cuma mau ngasih satu Pak Bapak yang akan bertanggung jawab di Diomil kiamah kelak untuk urusan istri Tapi istri adalah tanggung jawab seorang suami Tugas seorang istri cuma satu Taat dan ia apa kata suami Ibu boleh milikin surga di bawah telapak kaki ibu. Betul Pak? Betul? Pak. Betul? Betul. Tapi ingat, ibu bisa masuk surga kuncinya ada sama suami. Faham ya? Faham? Hormatin suami. Begitupun suami hormatin istri. Setiap apa yang kita lakukan, insya Allah anak-anak kita akan taat kepada kita. Jangan buang keturunan itu. Setiap apa yang baik kita buang pasti itu kebaikan juga yang akan datangnya kepada kita. Kalau keburukan di dalam rumah tangga ingat anak akan memberikan keburukan pula kepada kita. Naudo min Hidup ini semua fitnah bapak. Ibu yang dirahmati Allah semua fitnah. Saya cuma satu di akhir nih di bulan Muharram ini di akhir ceramah saya nih di bulan Muharram ini cuma satu. Ayo kita taubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah dosa entah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Ibu bapak boleh melihat orang-orang tua kita di sini Para alim ulama, para tuan-tuan guru Saat mereka kelak kembali kepada Allah Dengan bangga mereka akan menyampaikan Amanah yang telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW Dengan amaliah-amaliah mereka Dengan sholat malam mereka Dengan zakat mereka Dengan sedekahnya mereka Mereka saat dibuka pikulan tersebut Nabi tersenyum dan mengatakan kepada Allah Ya Allah ini adalah umatku Bagaimana nasib kita di diomil kiamah Dosa yang telah kita banyak dalam pikulan kita, dosa yang terus menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat kelak diomel kiamat diperiksa oleh Nabi yang dibuka bukan amaliah kebaikan melainkan keburukan. Jika dahulu Nabi dilemparkan kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman seperti ini umat Nabi tidak segan melemparkan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Tuhanilah Allah, minta ampun kepada Allah demi Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Nabi cintanya sama umat bukan main, bukan main. Enggak ada kita punya nabi lebih dari Nabi bukan. ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkorban untuk kita. Nabi yang mencucurkan air mata untuk kita. Nabi yang mengeluarkan keringat dengan darah yang keluar pun demi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sakratul maut Nabi yang dipanggil siapa? Umat-ti. Ih, ummati bukan keluarga, bukan istri, bukan anak melainkan ummati ummati ummati. Siti Fatimah di saat itu ada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah makin menangis, makin menangis, makin menangis. Sallu alal Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Rasulullah Siti Fatimah. Ya Fatimah apa yang kau tangisi wahai putriku Ya Rasulullah Engkau adalah ayahku Engkau adalah rasulku Sebentar lagi engkau akan kembali kepada Allah Engkau akan bersama dengan Allah Bagaimana nasibku kelak ya Rasulullah Aku akan berpisah denganmu ya Rasulullah Ya Fatimah Setelah wafatnya aku Maka engkau yang akan kembali kepada Allah Makin menangis Siti Fatimah, Makin tersedu suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil lagi oleh Rasulullah ya Fatimah apa yang kau tangisi wahai putri ya Rasulullah bangga diri ini mendengar saat setelah wafatmu aku yang akan kembali kepada Allah namun engkau kekasih Allah namamu berdampingan dengan Allah pasti tempatmu akan tempat yang terkhusus di hadapan Allah di mana aku dapat berjumpa denganmu Ya Rasulullah Ya Fatimah Jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku Sedang apa dirimu Ya Rasulullah Aku sedang memohon kepada Allah Mengharap syafaat kepada Allah Agar dosa umatku lebih ringan dibanding daripada pahala mereka Setelah mizan kami lewati Ya Rasulullah Di mana kami dapat berjumpa denganmu Jumpai aku di sirat sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka. Jahanam, sirat kami lintasi, ya Rasulullah. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu syurga, ya Fatimah. Sedang apa dirimu, ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku masuk ke dalam surganya Allah. Jika satu tertinggal di dalam neraka, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah agar Muhammad menjemput umat Muhammad di dalam neraka Jahannam sehingga Muhammad bergapai tangannya sehingga Muhammad dapat bawa masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang begitu sesak ya Rasulullah. Surga yang penuh di mana kami dapat berjumpa dengan Nabi ya Rasulullah. Jumpai aku di Telaga Al-Kawthar Ya Fatiha Sedang apa dirimu Ya Rasulullah Aku sedang memberikan minuman Telaga Al-Kawthar Melalui tanganku untuk umatku Syuf Umat Yang difikirkan hanya umat Yang diberikan sesuatu keindahan Hanya umat Yang ditunggu di dalam Nya Allah Hanya umat Nabi Riza untuk menjemput umat Di awam il Saat kelak di padang masyar saat kelak di dalam neraka nabi yang akan turun menyelamatkan umat. Sampai kapan kita membuat nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tobatlah kepada Taubat kepada Allah. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Masalah taubat kita pun tidak seberapa dengan taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat Siti Aisyah. Keliat Rasulullah dalam keadaan lelah Rasulullah dalam keadaan lelah Terbaring di samping Siti Aisyah Siti Aisyah tidak berani mengganggu Nabi Siti Aisyah tertidur lebih dulu Begitu terpejam membuka matanya kembali Melihat Nabi sudah enggak ada di samping Siti Aisyah Dicari Rasulullah Ternyata Rasulullah ada di dalam masjid Nabawi Ditanya, ditunggu Ya Rasulullah Apa yang membuatmu di dalam bilangan Tah berapa ribu rokaat yang kau lakukan Ya Rasulullah Istirahatkan sejenak ya Rasulullah Tidurkan jasad Rebahkan jasadmu ya Rasulullah Jawaban Nabi SAW Ya Aisyah Bagaimana nasib umat Muhammad di yawmil qiyamah Jika Muhammad dalam keadaan Tidur Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah Setiap malam Muhammad harus Menggelar sorbat Sujud di hadapan Allah Tidak kurang seribu rokaat salat taubat kepada Allah Ya Rasulullah engkau manusia yang maksum, engkau yang tidak ditempel dosa. Apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Muhammad Khawatir di akhir zaman umat Muhammad kembali kepada Allah sedangkan dia belum bertaubat kepada Allah, Muhammad meminta kepada Allah agar taubat Muhammad, salat taubat Muhammad ini dapat menambah taubat umat Muhammad. Huwa Muhammadan dia adalah Rasul SAW Dia adalah Nabi Muhammad Yang semua rida untuk kalian Yang meneteskan darah untuk kalian Yang menangis setengah malam untuk kalian Sudah cukup kita berbuat dosa di hadapan Allah Maka di malam yang penuh keberkahan ini Di dalam masjid dan rumahnya Allah ini Angkat kedua belah tangan Meminta kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam dan di malam ini Izinkan lisan ini Untuk mengagungkan dan menyebut nama Allah Lisan yang telah banyak lalai Lisan yang banyak berdusta, Lisan yang banyak berdosa Maka di malam ini Basahi lisan kita dengan kita menyebut nama Allah Walillahi asma'ul husna Fatuhu biha Fagulu jami'an Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan barang siapa setelah majlis dalamnya ada doa baca ya rahman rahimin sebanyak tiga kali ya insyaallah mudah-mudahan doa kita di malam ini akan diijabah oleh Allah يا ارحم الراحمين يا الله يا الله المسلمين